Alfa Lantri 1-0 passing altitude Lantri 1-6500 Confirm sektor Mike Carly, dati Pandu Pandu, dan peribuat reaching 130. up to 3 km. service wind Terima waiting udah mulai normal lagi ya. Anggi Pak rumah. Oke, dikongkir, dikongkir nanti, gue berapa di sama di MENGU iya ngaco dia ngaco deh ngaco. mulai kapal bambu deh Kemudian kita percaya sama ini aja deh. <laughs> <tuk> malik, cewek -cewek, deh. kalau jauh kan? salah salah ya komposisi aja, ada Terima kasih Ms telah mengacaukan dirinya sendiri. Ms, jangan awal. Terbangin ini. Coba ini ya Pak. Buat pakai ini aja terbangin. Pakai arahnya taruh di attitude. Yes. Bro kami ya, ya aja, cara yang lain, kita nol empat tujuh berapa zero, zero ya? ya? ya ada taruh lagi taruh naik lagi yes. taruh naik lagi, lagi. lagi. oke okay, jangan di belok kita nggak di captain captain, captain. I want that